Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu lagi di channel kami, Properti Sukabumi. Pada sore kali ini kami menawarkan sebidang lahan dengan luas 3,5 hektar, legalitas SHM satu surat ya satu pemilik. lokasi tersebut masuk akses jalan desa nah jalan ini nih jalan ini ke atas dari jalan raya ke lokasi 1 km nah ini yang eh, tanah yang dimaksud eh, tersebut kita coba naik ke atas ya nah tanah ini juga bagus untuk dijadikan lahan uh, pila uh, perumahan pesantren yayasan dan lain-lain tuh airnya langsung dari mata air ya, bening sekali tuh bening sekali ini tak airnya ya <tuh> tepat berada di pinggir jalan desa wow. mantap ini dingin banget di sini mah berkabut datar ya tanahnya datar 90% datar tanahnya Nah ini aksesnya jalan desa dilalui kendaraan besar seperti truk double. Hmm. Kebetulan ini cuacanya kurang cerah ya. Kalau cerah itu kelihatan gunungnya di atas tuh. Sekarang lagi ditanami berbagai macam sayur-sayuran. Ada tomat, cabe, ada wortel, bawang, dan lain-lain Cocok juga diperlukan untuk uh, komoditas lainnya Seperti stroberi, melon, atau apalah Ketinggian kurang lebih sekitar di angka seribu ya Seribu MDPL ini lebar mukanya 300 meteran ini. Yuk coba kita masuk. Nah ini batas sebelah utara ya. Tuh kelihatan ada tanaman tomat juga. Di ujung batas tanah juga ada sungai itu yang langsung airnya masuk ke lokasi. Bagi Anda yang berminat. Dengan lokasi yang kami tawarkan Bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh